serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia yang terbaru seputar Lesnar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar terbaru ya dari wawan potret yang mengunggah sebuah postingan foto momen ketika Budal Lesti di acara festival Ramadan Wah, Masya Allah banget Wajar banget ya, Budal Lesti Kejora disebut sebagai diva Karena penampilannya luar biasa Selain cantik, Budal Lesti Kejora juga bersahabat ya Kualitasnya sungguh the best Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kita semua Dan tetap rendah hati bersahabat ya Menjadi orang baik di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun NT Newspa mengatakan, Masya Allah, Bunda Alfatih kesayangan. Wah, wow, luar biasa banget ya dukungan dan support yang selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya para sahabat kita lihat juga, baru-baru ini tentunya Ernest, Prakasa, ini ku campur soal masalah Lesti dan Rizky Bilar yang mendapat panggilan polisi Persabetya mengenai DNA Pro. Kita simak di kabar yang diberitakan oleh Fourio underscore ID. Dalam keadaan seperti apakah orang asing ngasih, ngasih duit Sekoper kita anggap wajar sambil emot ketawa nih Persabetya Ernest Prakarsa menuliskan sebuah kabar kalimat yang diposting di laman akun Twitter pribadinya dan kita simak di kalimat caption yang dituliskan Ernest Prakarsa baru-baru ini ikut berkomentar terkait Lesti bilar yang kembali dipanggil polisi dalam kasus investasi bodong. kali ini keduanya kembali disorot lantaran menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari Bos dan apro Steven Richard. Ernest mengaku tidak habis pikir dengan sikap pasangan muda tersebut yang tanpa penuh rasa curiga menerima pemberian orang lain dalam jumlah yang sangatlah besar. Hal tersebut rupanya membuat para netizen pun merasa sependapat. Bahkan mereka menyebut bahwa seharusnya Lesti dan Bilal merasa curiga usai menerima uang dalam jumlah besar dari orang asing. Kalau menurut kamu gimana nih guys? Kita simak di kalimat komentar. Di sini banyak sekali dukungan. Terhadap Bunda Lesti dan Papa Bila. Kita simak persahabat ya. Dari akun Yuyun Tristiani67 mengatakan, Masa iya curiga harus harus pick up. Leslar itu orang yang pintar dan cerdas. Leslar cuma dikasih masa iya ditolak dan mereka terbuka untung aja di up. Itu uang sekoper coba kalau nggak pasti fitnahnya lebih kejam lagi Jadilah netizen yang berpikir sebelum berbicara Jika tak suka, ya udah skip aja Jangan mengundang huru-hara lebih baik lagi Langsung temui leslarnya, tanyain baik-baik kenapa begini Begitu biar nggak menimbulkan fitnah Ini salah satu tanggapan dari sahabat leslar bersahabat ya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Ayu 3011 mengatakan Pantes yang trending tanggapan Lesti Karena tanggapan Lesti itu mahal Karena Lesti gak pernah tanggapin masalah orang Yang ini gak ada kaitannya Tanggapannya udah ngomong duluan Juli pula Kanal juga enggak yakin Untuk vlognya juga belum Katanya itu bersebet ya sini banyak sekali tanggapan Dukungan terhadap Bunda Lesti dan Papa Bilar yang mengenai Tanggapan dari Ernest Prakarsa Yang kembali persahabatnya Tentu ikut campur dengan urusan Papa Bilar dan Bunda Lesti Keciora Mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti Ini dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan persahabatnya Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Dan selanjutnya juga persahabat Terhubungan spesial dari akun Instagram It's Mengunggah video yang dimana Saat Bunda Lesi Kejora Ini cover lagu barat nih Persahabat ya Untuk kualitas suara jangan ditanya ya Karena Bunda Lesi Kejora Ini bisa meniru lagu-lagu barat Dan kita simak di slide kedua Ada sebuah percakapan pesan nih Untuk Papa Bilar nih persahabat ya Request kalian cover piano plus nyanyi lagu barat Pak tolong dikabulkan Ini langsung dari It's 30 Dan kita lihat jawaban jadi ngebayangin kalau Ibu Adele konser terus opening actionnya Ini pak kabulkan katanya tuh Dan Alhamdulillahnya persahabat ya postingan ya, pesan tersebut di like langsung oleh Papa Rizky Bilar Yuk doakan mudah-mudahan dikabulkan nih Papa Bilar bisa ngiringi Buda Lesti yang lagu barat dengan memainkan piano Pastinya bakal pecah banget ya Kita juga makin gak sabar pastinya menyaksikan Idola kesayangan kita akan duet bareng Di acara Sophie tanggal 25 nanti Dan untuk kabar berikutnya juga Persahabat kisah simak Mampir ke fashionnya Papa Bilar Coba lihat persahabat Baju kaus yang dipakai oleh Papa Bilar Saat bikin vlog bareng dengan Bunda Lesi Kejora Ini harganya bukan kaleng Kaleng, kaosnya aja Dibantel 6 jutaan Wow, luar biasa panggil persahabat ya. Kita patut bersyukur Mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk rezeki idola kesayangan kita. Dan pastinya, para sahabat, kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.